belum anda menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis dan dijamin nggak bakalan buat kuota kalian habis oke pencet sekarang ya satu dua tiga terima kasih selamat nonton Mudah mudah.